Hai hai hai teman-teman ketemu lagi dengan aku di Tante Gaming di arena bermain yang masih selalu aku mainkan setiap harinya untuk selalu nyepin di si kaki di gebiar 1,2,3 hari ini aku bawa modal 85.000 aku bakalan nyepin lagi guys karena setiap hari pastinya aku selalu merekomendasikan arena bermain yang Gacor banget guys di gebiar 1 2 3 oke gas kuy kita langsung untuk nyepin di pola pertama guys Di pola pertama ada putaran 16 otomatis taruhan ganda diaktifkan dua checklist aktif di checklist turbo dan checklist lewati layar Pastinya di pola pertama ini aku main di bed 2.400 karena aku jarang banget untuk pertama nyepin di bed yang kurang dari 1.200 guys Oke okay, kita gas ke pola kedua Pola kedua ini ada satu checklist aktif ya di satu checklist turbo 5 putaran otomatis taruhan ganda Non aktif guys Oke okay, kita gas ya dengan pola-pola yang mudah banget Untuk kalian langsung memakainya Nyepin-nyepin di si kaki Zeus Pastinya jangan lupa untuk selalu nyepin Di gebiar 123 Biar lebih rekomendasi positif JP di si kaki Zeus Pola selanjutnya di pola manual Di dua checklist aktif ya Memakai checklist turbo dan checklist lewati layar Oke kita kasih manual beberapa kali Di bed 4800 Oke kita gas Wih ini enak banget nih Kalau posisi kali biru yang tadi itu Connect di pecah warna yang berurutan ya Wih cakep banget Satu persatu gratisan Langsung aku dapetin ya Ini scatternya turunnya satu persatu ya guys Dan langsung ternyata Muncul 4 skater Oke gas kuy Ini wajib banget nih Kita nikmati gratisan pertama Dari modal 85 ribu itu Modal aku pastinya masih Wah terlihat Aman terkendali sekali guys Ada kali delapan ya Oke biru cakep banget Pecah Wih berapa kali pecah guys Oke dikali 13 Wow berapa kali pecah ya Sensasional dong pastinya 293.000 Ini aku dari pertamanya pintu Aku baru fokus sekarang Dengan bed aku Dan cuan modalnya Ternyata modal dari 85.000 Itu aku sepertinya Hanya kurang 15.000 ya guys Mengurangi hanya 15.000 Dari modal Rp. 85.000 wah modal aku ini masih terlihat aman banget tinggal 70000 guys dan langsung dapat gratisan juga wah enak banget nih RTP lagi enak kayak gini jangan sampai kalian terlewati ya momen-momennya guys di gebiar 123 x4 tujuh 17 wih cakep banget guys sensasional yang kedua ini 330000 wow enak banget nih mudah banget untuk connect juga ini pas banget loh momen connect kali-kaliannya itu di pas pecahnya itu lebih dari tiga kali ya wih cawannya rombongan banget guys wow kali biru dong wih 57.000 ada kali biru konek di kali 30 sensasional 1 jt 728.000 wih gila cakep banget itu si cawan madunya itu Pe ya ampun, pecahnya banyak banget guys Gila, itu lebih dari Enam ataupun 7 menurut aku guys Itu banyak banget co. Nyampe 57.000 ya pecahnya Wih, wih, wih, anak banget nih pecahnya nih Ini berurutan guys pecahnya Satu layar tuh nyampe pecah Tiga kali lebih bahkan ya Wih, sensasional lagi dong Sensasional yang ketiga itu lebih banjir banget Nyampe ke 700.000 Wih cakep banget nih Wow cuan aku 3 jeti guys Di bed 4800 isi gratisan Di cuan ini udah ada bayangan 3 jeti, Wow Waduh waduh waduh enak banget nih Wah bahaya banget ya Gratisan pertama banjir cuan kayak gini Waduh enak banget guys Wih cakep banget dong Cakep banget Aku gak nyangka banget nih gratisan pertama nyampe 3 juta lebih kayak gini teman-teman ya, uh tiga juta dua di gratisan pertama ini masih termasuk bed yang e, lumayan standar ya di bed 4800 wow wow wow wow enak banget ini RTP jangan sampai kalian terlewati teman-teman ya di kebiar satu dua tiga RTP delapan full hijau posisinya pin Wih, udah aman banget guys untuk kalian Oke kita lanjut Untuk pola lagi Aku balik lagi ke pola awal sampai ke pola selesainya Dan aku pastinya Main ke bed 10k ya Oke kita gas Karena bed 10k ini udah termasuk Bed yang mentok yang aku mainkan Di si kaki Zeus Wih cakep banget nih cuan Udah nyampe 3 juta lebih kayak gini Udah pengen buru-buru untuk Wedi-wedi guys, wah enak banget ya Gimana nggak selalu aku rekomendasikan uh, Arena bermain Gebiar 1, 2, 3 Di nyepin-nyepin di si kaki Zeus Ini emang enak banget Pas banget untuk nyepin di si kaki Zeus Guys, wih cakep banget nih Ini wajib banget ya Untuk kalian langsung share Sebanyak mungkin video terbarunya Biar lebih rekomendasi lagi Untuk teman-teman kita yang udah menunggu video terbaru dan pola-pola terbaru dan penampilan yang gacor-gacor banjir cuan di video terbaru di Arena Gebiar 123 guys jangan lupa selalu dukung dan support aku juga biar aku semangat selalu untuk kalian ya oke kita gas ke pola manual ya pola manual itu pastinya di dua checklist aktif ya teman-teman ya ini aku full banget nyepin dari awal tuh memakai checklist turbo guys Wow, padahal cuan udah nyampe ke 3 jeti Dan masih mendapatkan tambahan sepin lagi guys Wah ini berapapun isi gratisan yang kedua Yang penting cuan aku udah aman banget nyampe ke 3JT ya Udah posisi beberapa kali lipat dari modal 85.000 Dikasih tambahan menjadi cuan 3JT guys ada kali dua dan kali lima, oke okay, dikali sembilan, oke okay, nice yang muncul dua ratus wow, aku coba sentak ya teman-teman ya, oke, okay. ini semoga yang terbaru terbaru yang aku selalu bagikan untuk kalian ya di tante gaming. Barang Gebiar 123 ini selalu menjadi rekomendasi kalian Untuk setiap harinya nyepin-nyepin di kake Zeus Pastinya di arena bermain Gebiar 123 Oke okay, next time see you bye bye